Like, share, komen dan subscribe. Linknya ada di deskripsi buat teman-teman semua yang ingin menonton full video, ya kan? Nah di sini guys, ya mungkin karena di video ini mungkin saya akan berkomentar dan lain sebagainya. Jadi langsung saja kita play videonya guys, let's go. Cewek itu gak butuh janji. Asik. Butuhnya cincin beringkat di jari. Hai semuanya. Assalamualaikum. Hari ini saya sedang waalaikumsalam makan waalaikumsalam. siang bersama sahabat-sahabat tersayang saya. Di sebuah hotel yang ada di Kuala Lumpur. Dan mereka ini adalah wanita-wanita cantik asal Indonesia. Yang sudah bisa dibilang lama banget tinggal di sini. Sudah belasan tahun. Dan tentu saja kalau sudah lama tinggal di sini. Banyak ya hal yang favorit di Malaysia. Atau hal yang disuka di Malaysia. Dan apa sih enaknya tinggal di Malaysia. Setiap orang pasti punya Buat masing-masing, ya. Dan karena itu, saya penasaran nih. Saya mau tanya satu-satu, teman-teman saya nih yang ada di sini, yang sama-sama dengan saya. Saya mau tanya, apa sih enaknya tinggal di Malaysia? Oke, okay, sekarang saya bersama dengan Siska, cantik banget tuh. Okay, Siska berapa lama tinggal di Malaysia? Udah 28 tahun 28 tahun? Oh, paling lama ya 28 tahun jika. Aku itu paling suka makanannya enak, Paling suka enak. makanannya? Iya Makanan enak. apa yang paling suka? Ya, nasi lemak ah. Terus? Macam-macam uh, Selain masalah. nasi lemak apalagi Aku suka Asam pedas Oh asam pedas sama Aku juga suka asam, asam pedas Asam pedasnya Asam pedas yang ikan apa? Asam pedas ikan pari Ikan pari <laughs> Kenapa ya, ikan eh, pari? Kenapa itu enggak itu ikan teri gitu? Apa ikan keli, manis, manis gitu. Manis-manis gitu. Manis-manis gitu. Manis, manis, manis, Terus miskitu. kalau minuman apa yang disuka? Hmm. Cendol Cendol? Teh tarik Oh bener-bener tetarik <laughs> Macam-macam Macam-macam Jadi itu yang paling disuka paling Siska disuka adalah makanannya, makanannya Jadi betah tinggal di Malaysia bener. Thank you Siska ceritanya <laughs> Oke okay, sekarang saya dengan si Seleli <laughs> Cantiknya Kalau kamu sudah berapa lama tinggal di Malaysia? Uh, ke tahun kelima Ke tahun kelima oh, Di bener. tahun kelima ini pasti banyak dong yang disuka dari Malaysia banyak Salah satunya apa? Banyak suka dan duka Tapi of course sukanya juga banyak Ya. Iya. Hmm. Terus apa? Salah satu sukanya yang banyak itu? Karena sekarang punya toddler ya, anak umur satu tahun setengah, mm -hmm. itu kan sukanya keluar, uh -huh. keluar, uh, keluar gitu. keluar rumah maksudnya oh, keluar rumah, rumah. Okay. mau. Karena di rumah udah udah nggak suka di rumah lah. Uh -huh. Itu mamanya banget uh -huh. sih. Uh -huh. Terus uh, ya. <laughs> <laughs> Terus bersyukurnya tinggal di Malaysia, khususnya di KL ya, uh -huh. kadang rumah deket Titiwangsa, uh -huh. itu uh, mau ke park, itu nyaman banget. Mau ke taman, nyaman. Bang. nyaman. Uh -huh. Karena di sana fasilitas untuk anak-anak bermain Tidak mm -hmm. cuma anak, -anak sih mm -hmm. Kita mau olahraga kita uh, Suasana sana tuh Lebih nyaman aja Adem gitu ya Banyak pohon-pohon Piknik, ngariung, uh. kayak tiker gitu pun Nyaman Oke okay, Jadi gitu yang paling disuka Salah satunya adalah Tempat umumnya Yang untuk anak-anak ya Fasilitas betul. umumnya betul. Oke okay, thank you Sis Leli. Oke okay, sekarang dengan Sis Enden oh, Sudah berapa lama tinggal di Malaysia? Sudah hampir 12 tahun 12 tahun selama 12 tahun pasti ada dong yang disuka dari negara Malaysia ini yang bikin betah bikin bet salah satunya apa <tuk> salah satunya di sini banyak kayak beraneka ragam uh, apa dari negara lain ya orang-orangnya orang-orangnya oh, okay habis itu mungkin Kenapa kamu suka dengan berbagai macam orang Yang berasal dari berbagai negara itu kenapa kok suka? Kita lebih bisa tahu kebudayanya Kebiasaannya hmm. mereka Terus toleransinya mereka kayak apa hmm. gitu Toleransinya kayak apa sih emangnya? Kalau dari biasanya Kalau sesama yang uh, beda negara itu Dia udah kayak saudara ya sebagian hmm. sih Emang warga negara asing mana yang akrab dengan kamu? Uh, dari ini? India, dari China Nah, Sama oh. satu lagi dari Arab Terus kalau berkomunikasi dengan mereka pakai bahasa apa? Pakai Inggris Pakai bahasa Inggris Kok oh, oh, bisa kenal sih dari mana kenalnya, kenalnya dengan mereka-mereka ini? Kenalnya dari sekolah, dari j, uh, tetangga rumah, hmm. abis itu dari tempat main anak-anak Oke, oh, okay. oh. seru juga ya seru ternyata Seru iya. Oke, okay, thank you sis Enden Sama-sama Oke, okay, sekarang sama Maucok Uco alias sis Anissa Panjaita Hello, hai <laughs> Ya dari namanya aja kita tahu ya kalau asalnya dari mana Teh? Ah, dari Medan, dari Medan. Sudah berapa lama di ah, Malaysia? Tiga belas lima tahun. Lima belas tahun Alhamdulillah. tinggal di di Bukit Jalil. Bukit Jalil. Kemarin nonton Dewa dong. Iya. Oh, Kok kita nggak ketemu sih? Maklum saya oh iya dia di atas gue berdiri. Soalnya saya sudah kuat berdiri ya, saya jadi memilih <laughs> untuk duduk <laughs> Terus selama 15 tahun tinggal di Malaysia ini Apa yang membuat kamu betah dan menurut kamu apa yang paling enak di Malaysia ini? Oke, okay, sebenarnya sih banyak tapi hmm, yang saya hanya sebutkan baik. salah satunya adalah hiking hiking Karena kalau oh kemana-mana saya pergi terjangkau Mau pergi ke sini lebih dekat, hmm. mau ke sana lebih dekat Jadi memang terjangkau untuk saya hiking Oh jadi kesini. hobinya kamu adalah hiking yeah, atau bener. panjat rumah orang? <laughs> <laughs> Panjat gunung aja deh cepat. Panjat gunung. Ya, Gunung-gunung di mana oh sih jeet. yang udah pernah kamu datengin di Malaysia ah. ini? Banyak sih, udah hampir hmm. 100 gunung saya 100 gunung wow. di Malaysia? Hmm. Serius? Bukit bukit sama bukit. gunung maksudnya okay, Campur okay. lah gitu Perbukitan <laughs> dan gunung yes, Pager bener. rumah orang pernah nggak? <laughs> <laughs> Enggak di Terus yang gunung yang paling berkesan yang sampai kamu sampai sekarang masih ingat itu gunung apa? Uh, gunung yeah. Tahan itu adalah gunung tertinggi di Semenanjung Gunung apa namanya? Gunung Tahan Gunung Tahan? Oh Oh, tingginya berapa? kok bisa tingginya paling tinggi di Semenanjung? 2.000 lebih. Sekitar 2.000 meter. Ya, sekitar meter 2.000 itu. meter. Itu dari mana sih Gunung Tahan? Di Pahang. Oh, di Pahang. Pahang. Ya. Terus karena kamu suka hiking, jadi menurut Pahang, ya. kamu tuh untuk pergi ke tempat-tempat hiking itu mudah? Sebenarnya sih nggak mudah, tapi terjangkau lah. Tergantung kita mau kemana dulu. Uh -huh. Ada yang dekat, ada yang jauh. Uh -huh. Jadi kalau misalnya dekat, masih terjangkau lah. Macanya juga nggak terlalu macet. Uh -huh. Perjalanan juga oke, okay, gitu. Uh -huh. Berapa besar sih biaya Kayaknya biasanya untuk sekali hiking itu ter tergantung kayak contoh nih saya kemak dulu pas hmm? pergi ke gunung tahan hmm? saya bayar 500 ringgit selama enam hari oh murah ya murah, murah. jadi satu hari enggak ada 100 ringgit itu udah termasuk makan untuk makan penginapan. dan guide. Oh ada wow. gaitnya juga nginapnya di hutan Oh cok. iya bener-bener kan kamu naik gunung ya pasti <laughs> <laughs> nginapnya di hutan eh pernah ketemu-ketemu yang mistis-mistis gitu enggak sih di gunung ada sih di gunung eh, itu cerita yang lain ah, itu buat tanya, -tanya ceritanya ya? ah. <laughs> Jadi itu ya salah satu yang disuka dari Malaysia adalah Karena kamu punya hobinya hiking Jadi di Malaysia ini sangat mendukung hobi kamu itu Iya benar. Oke okay, selamat mendaki Eh berikutnya mau mendaki kemana lagi? Insya Allah ke Indonesia Ke Indonesia di mana Ke Surabaya Gunung apa? Raung Oh Gunung Raung Oke okay, deh Sukses peti ya Makasih sama-sama Bye, Bye. Oke okay. <tt> Sekarang saya dengan Mbak Tanti Mbak Tanti asal mana Mbak? Asal Jakarta Asal Jakarta Sudah berapa lama di Malaysia? Sejak tahun 2006 2006 berarti sudah berapa tahun? 16 ya Hah? 17 ya? 17 tahun ya Sudah sweet 17 ya ternyata <laughs> Selama 17 tahun tinggal di Malaysia Apa sih yang bikin betah dan yang paling enak di sini? Yang enak menurut di sini, Mbak Tanti, uh, nyaman Nyaman karena apa? Nyaman karena lingkungannya hmm. Meskipun nggak punya tetangga ya, hmm. kenapa uh, kok nggak punya tetangga rumahnya di di apartemen, oh rumahnya di kondo <laughs> gitu ya, oke okay, terus, jadi nyaman, udah biasa sama lingkungannya, hmm. terus udah gitu juga uh, makanan gampang dicari, oke, okay. uh, terus orang-orangnya meskipun nggak terlalu ramah tapi masih oke okay lah, karena semua kan tergantung kitanya ya, okay. kalau kitanya friendly mereka hmm. pun otomatis akan ikut friendly juga. Oke okay, mbak Tati terima kasih cerita ceritanya. Oke okay, thank you bye. <laughs> oke. Okay selanjutnya saya dengan sister cantik putri yang saat ini Halo. sedang mengandung Usia oh, ya. kandungannya berapa bulan sis enam setengah bulan enam bulan. bulan, masya allah alhamdulillah ini adalah kandungan yang kedua ya mudah-mudahan lancar kandungannya amin, amin ya robbal alamin amin ini Dulu si Putri ini pernah bekerja menjadi salah satu pramugari ya mm -hmm. Di sebuah maskapai penerbangan sebelum becil. menikah dengan suaminya becil, becil. Mungkin karena menjadi seorang pramugari bisa bertemu dengan suaminya yang juga bapak pilot Iya, <rider> dari atas dada, dada, dada, dada, dada, dada, dada. <fuels> langit gitu kan. Sudah berapa lama sih tinggal di KL? <risas> baru, baru 4 tahun 4 tahun, tapi empat tahun ini sudah ada dong hal yang disuka dari Malaysia atau KL ini Banyak, Banyak. Aku, Salah satunya apa? Yang paling disukai adalah suami aku <ride> <gitu> <gitu> ini karena laki-lakinya <gitu> Yang <gitu> paling ya. ya, disuka sama suaminya ya. ya Iya lah pasti oh, bukan, Kalau ini, karena bukan suami aku aku mm -hmm. gak pindah ke Malaysia dong oh, iya, gitu. Terus setelah suami mm -hmm. ada lagi gak yang disuka Kalau suami itu hal yang wajib ya Mutlak mm -hmm. harus disukai <gitu> Dan betul. dicintai disayangi Selain so, itu ada gak? Ya disini mm -hmm. gak berapa macet Contohnya dari rumah kamu ke KLCC 5 oh, menit aja 5 menit aja betul, Wah, macet, ya. Dengan kecepatan berapa itu sih? 100 km <laughs> jam <laughs> no uh, no tapi public transportasinya <laughs> juga di sini bagus, ya, gitu. ya, bagus pernah naik public transport apa pernah LRT MRT mm -hmm. terus kereta cepat ke bandara pernah mm -hmm. bis juga pernah mm -hmm. alhamdulillah angkot gak ada di sini mohon maaf jadi pernah. pernah pernah aku nggak pernah, pernah. pernah lo naik MRT belum, Bener, belum, oh, belum nanti mau coba bagus pemandangannya bagus oke terima kasih terima kasih ceritanya oke sekarang sama sis Eka. Eka yang baru potong rambut. Ya. Kenapa milih potong rambut pendek sih? Soalnya rambut panjang ditarikin sama anak. <laughs> <laughs> Kayaknya anaknya emosi ya, oh, kamu yang dijamu sama Belum mamanya. Maya keluyuran mulu. Udah berapa lama kamu di sini, Eka? Empat tahun Empat, empat tahun Selama empat tahun ini Pasti doang ada yang disuka Apa Tidak. itu yang disuka? Pelayanan rumah sakitnya Oke Kenapa kau suka dengan pelayanan rumah sakitnya? Servisnya bagus Servisnya bagus? Mm -hmm. Enggak ngantri ha -ha. Terus? Terus pengalaman pas lahiran kemarin juga benar-benar dilayani, di, dilayanin semualah. Mm -mm. Rumah sakit mana itu? Swasta atau negeri? Jangan disebut rumah sakitnya, nanti sponsor. <laughs> <laughs> uh, swasta. Rumah sakit swasta. swasta, salah satu rumah sakit swasta yang ada di KL. Iya. Yang dekat rumah kamu itu. Mm -mm. Oke. Okay. Oh di situ pelayanannya bagus. Bagus banget. Apa aja yang kamu dapat kok bisa kamu bilang pelayanannya bagus? Nggak antri. Terus mm. uh, sabar banget buat ngelayanin ya. Mm. Kayak dilapisi Bener-bener dilapin banget hmm. Makanan apa semua juga Diperhatikan enak. Makanannya enak Diperhatikan Dokternya juga sabar hmm. Aku, Waktu sesar. itu lahirannya sesar. sesar Oke baru saya mau nanya nggak bisa Kan belum bisa jalan tuh Bener-bener hmm. Mandi juga ter -ter kan bisa, gitu kan. Kan, ter ya Terbaring <calkan> dilapin Bener-bener yang Sebadan-badan kamu gitu iya. Dilapin dimandihin gitu ya <cuman <cuman Wow <cuman Oke terima kasih Sis Eka ceritanya Bye <cuman> Selanjutnya Saya bersama Datin Gita Halo, Cantik kita, apa kabar makasih. kamu Tin? Baik, saya Sunda, Jawa Sunda. Barat ah. Coba ngomong bahasa Sunda dong Kuma maha damang? Saya, saya biasa oh, joganya <laughs> Biasa sedikit sikit, -sikit. <laughs> Di sini Ida. sudah berapa lama Tin? Aku 11 tahun sini 11 tahun hmm. ya, rumahnya di? Sri Kembangan. Kembangan Oh jauh ya Lumayan nah, 20 menit ke sini 11 tahun tinggal di Malaysia ini ha? Apa yang paling datang suka banyak orang Indonesia juga, ya. Uh -huh. Di sini jadi gak berasa tinggal di Malaysia gitu. Terus, Terus. sekolah Kamu oh. jadi gak punya teman-teman orang Malaysia gitu. Semuanya temannya Indonesia, <laughs> ya. Mostly, <laughs> mostly gitu Terus apa? Sekolah? Sekolah, sekolah, sekolah anak Anaknya ah, ada berapa? Anakku tiga hmm, Semuanya sekolah di? Di sekolah kebangsaan nah, Tapi kebangsaan. di LP class hmm. Apa sih itu maksudnya? Dual language program Jadi hmm. kalau di sini gak perlu ke international school Juga udah hmm. kayak international school wow. Mereka bahasanya bahasa Inggris kayak gitu Oke okay. uh, jadi sekolah ya? Pendidikan ya? Pendidikannya Selain bagus. di pendidikannya itu yang bisa dua language gitu apa dari sekolahan itu yang datin anggap Oh bagus nih gitu pergaulannya nggak hedon nah, Jadi ada yang nggak tahu di orang Malaysia hedon tuh apa sih maksudnya nggak apa ya nggak glamer glamouran iya. bersaing barang-barang ah. ya, memanggil temennya glamour. pakai pakai iPad terbaru harus pakai iPad terbaru juga ah, gitu ya terus nggak genggengan nggak genggengan hmm, jadi belum mungkin nggak tahu ya kayaknya enggak, <laughs> enggak kalau ya, di semuanya sini semuanya Berbaur gitu ya. semuanya, nggak okay, pilih-pilih temannya Oke, okay, thank you datin kita ceritanya Sama -sama. Selanjutnya, saya dengan si Serisma Halo. Kamu sudah berapa lama di Malaysia ini? Hmm, baru 7 tahun gitu? 7 tahun sudah hmm. lama dong hmm, Dari 7 tahun hmm. itu, apa sih yang disuka di Malaysia ini? Oh pertama, uh, shopping, banyak pilihan <laughs> shopping Benar, dari nah, yang murah, murah ya. Ya. Dari yang murah sampai yang kredit sampai hmm. yang premium outlet terutama banyak pilihannya dan harganya lumayan banget miring. biasanya kalau shopping di mana? kalau misalnya, lihat ya lagi sale oh. di mana? Nah. atau pas lagi gajian? Hmm. <laughs> betul. jumlah atau, uang menentukan lokasi shopping. Nah, di sini kan ada meet your sale, year sale, <laughs> your end sale, new year sale, belum lagi oh. uh, Boxing Day. Kan. bener. Uh, jadi dan setiap perayaan banyak. keagamaan, hari besar, hmm. hari raya ada lagi sale. betul. Gitu ya. jadi memang harus siap-siap dompetnya tebel. <laughs> <laughs> rekomendasikan hmm. dong satu tempat hmm. untuk belanja. Misalnya tempat yang paling mahal dan hmm. tempat yang murah di mana? Oke, okay, kalau kalau yang murah biasanya di premium premium outlet hmm. kayak Genting, Genting oh, okay. Premium Outlet, Johor Premium Outlet, bahkan di Penang, di Melaka juga udah ada premium outlet. Bisa masuk oh, lagi satu Mitsui oh, mungkin ah, ya. ya. Murah Mitsui, juga lumayan lumayan banget. Terus tempat yang untuk high end shopping di mana? Hmm. High end shopping biasanya kita di area-area KLCC, hmm. Pavilion, Pasar tapi yang, yang cari branded items di situ hmm. sih. Kalau kamu biasanya shopping ya. di mana? Yang mana yang ada sale? <laughs> <laughs> <laughs> Maklumnya modis modal diskon. <laughs> betul betul, betul, betul, betul. oke okay. terus selain shopping ada lagi nggak yang disuka pilihan rumah sakit terutama mm -hmm. dari yang murah juga mm -hmm. sampai yang paling mahal jadi tempat berobat gitu betul, ya tempat berobat okay. banyak banget karena banyak Malaysia ke sini juga keistimewaannya berobat ke Malaysia itu apa mm -hmm. tanpa menyebut namanya oh iya harganya kompetitif uh -huh. dibanding sama Singapura mm -hmm. dibanding sama Indonesia mm -hmm. mungkin nggak semurah di Indonesia dan nggak semahal di Singapura jadi oh, di tengah-tengah ya Asia ya, tapi kualitas dokternya uhum. memang kelas dunia. Oh, Oke, okay. luar biasa sekali. Jadi yang hey. mau berobat hey. bisa juga Buat. datang ke Malaysia, Malaysia ya. Betul. Terima Karena kasih, kasih Sis ya. Oke, okay, sekarang saya dengan Sis Zulfa. Hai. Asal mana Sis? Jepara. Asal Jepara. Sudah berapa lama di Malaysia? Lima tahun, ini hmm. tahun ke -6. Tahun ke-6. Nah, okay. Terus Enam tahun itu apa yang kamu suka dari Malaysia ini? Di Malaysia nih uh, budaya antri di sini hmm. bagus banget. Oh budaya ya. antri, uh -huh, oke. Okay. Kenapa itu. budaya antrinya? Ya, <tutuk> ya jadi teratur gitu, jadi hmm. bersusun dari depan ke belakang nih, nggak yang nggak ada yang nyelak nyelak uh, antrian uh, gitu ya? Yang dorong dorongan, nggak ada yang nyelak nyelak. Sejauh ini sih belum ya. Selama enam tahun kamu di sini belum pernah dipotong antrian sama orang? Ada sedikit, <tutuk> <tutuk> <tutuk> <tutuk> tapi maksudnya nggak nggak yang langsung <laughs> nggak yang parah banget gitu ya ah, emang gitu. biasanya ngantri di mana kalau kamu ngerasa antrian di malaysia ini lebih bagus gitu ah, sistemnya satu toilet mm -hmm. oh di toilet ah, toilet mana toilet mall oh, toilet, toilet mall oke okay. ah, itu tuh okay. jadi kalau kita tuh jadi langsung nggak nggak di depan pintu mm -hmm. gitu di mana ngantrinya mulainya biasanya ah, di jalan masuk mau masuk kayak gitu oh di gangnya gitu ah, ya ah, ah, gitu. emang mall di kl ini antrian toiletnya banyak banyak? Uh, kadang Kadang? Kalau hari-hari weekend, hari weekend gitu ya Itu kayak di KLCC itu kan hmm. banyak Itu juga kadang sampai di luar-luar hmm. gitu Karena kamu ngomong antrian, selain antrian di toilet, antrian di mana? Kayak di depan kasir gitu depan kan? kasir, LRT, hmm. mau masuk LRT, mau masuk bis hmm. Hmm. Nah, Itu juga teratur banget nih, bagus banget lah antriannya yang dorong-dorongan kayak gitu Oke, okay. uh, thank you itu. si Zulfa ceritanya Thank you Ika biaya yeah, yeah, yeah. Biaya hmm. air di sini semuanya murah. Murah. Bahkan nah, air, kalau ngomongin biaya listrik berapa listrik mau sebulan? Listrik ya, sebulan hmm. uh, dengan kapasitas di rumah yang banyak orang itu hmm. mungkin sekitar dua ratus dengan pemakaian uh, yang aktif banget apa? gitu ya. Aktif banget ya, maksudnya hmm. uh, asinnya terus video. gitu ya, murah ya murah semuanya lampu-lampu, TV, hmm. kulkas, mesin cuci, gitu-gitu semuanya betul. hanya sekitar dua ratusan ya, ringgit. Betul. Murah ya itu ya. Ya. Terus kalau air gimana sih? Air juga termasuk murah ya. Murah. Berapa sih emang airnya itu di sini murahnya? Yang pasti kalau di rumah kurang dari 100 tapi kebetulan uh -huh. kan ada rumah yang disewain ya. Uh -huh. Nah itu walaupun ada orangnya uh -huh. ya kan dan aktif pemakaian airnya, airnya? itu bayarnya hanya, hanya? nol. Wow. Jangan-jangan itu air hujan sih. <laughs> ya, Kok bisa gratis sih? Ya, karena kan di sini ada subsidi air juga oh, kan ya? keren oh, banget bawah pemakaian berapa, mm -hmm. mereka itu ada subsidinya ya, kalau nggak salah. Oh, aku baru tahu deh, kalau air itu ternyata di subsidi pemerintah. Ada, deh. jadi kalau oh. pemakaian berapa itu? Pantesan, pemakaianku itu Buat. satu bulan, bilnya hanya 15 ringgit. Nah, itu aktif banget wow. kan? Aktif banget. Berapa S orang di rumah? Cuman tiga orang sih. Ya, tiga Saking rumah. murahnya, jadi kita tuh lupa bayar. <laughs> ya, dan ya. karena lupa bayar, airnya diputus. Nah, betul. Makanya ini... minta tolong ya. <laughs> Sama Anda <laughs> dan suami Anda. Bagaimana nah, ini? Betul. Air saya tidak nyala nah, kan. ya, ya jadi kayak paling ya, pun bayar ya. orang kadang orang cuma bahkan ya enam ringgit sepuluh mm -hmm. ringgit kayak gitu 20 Murah 20 banget raya, ya. banget ringgit berapa enam ringgit nggak nyampe dua ribu, ribu. oke okay, thank you sih ceritanya mm -hmm. oke okay, selanjutnya saya dengan sis Lenny sudah berapa lama sis tinggal di Malaysia tinggal di Malaysia sudah lima uh, tahun oke lima tahun oke okay. apa sih menurut kamu kemudahannya yang kamu rasakan selama hampir enam tahun ya tinggal di sini oh lima tahun uh, kemudahan di sini kayak uh -huh. transportasinya juga mudah udah hmm. uh, nyaman juga juga transportasinya, hmm. udah gitu bensinnya juga di sini cukup murah ya, ramah di kantong hmm. Si Seleli memang setiap harinya itu sebagai pengguna kendaraan aktif Iya, betul Nyetir sendiri Nyetir sendiri, karena setiap hari kan ngantar anak sekolah hmm. kebetulan Oke, okay. karena nyetir sendiri itu, jadi ngisi bensinnya juga sendiri? Sendiri Ke pom bensin sendiri Ke Pom bensin sendiri Biasanya ngisi bensin berapa? Bisi bensin biasanya 150 150 itu full? Udah full Pakai apa? Yang ah, warna 95 minyak kuning atau hijau oh, berarti kuning, kuning ya iya. 150 ringgit itu full berapa liter kira-kira kira-kira itu nggak ya, tahu lah ya pokoknya mobil-mobil fullnya 150 puluh oke okay, murah juga ya hmm. nyangka nggak kalau dulu kayaknya tinggal di Malaysia susah deh gitu nggak nggak nyangka nggak banget nyangka, dulu ya. sih, takut banget aduh gimana ya ketemu orang baru nanti tetangganya gimana tapi Untungnya Cara hidupnya gimana ah, gitu ya Karena kan pertama kali banget nih mm -mm, oh, Tapi setelah akhirnya dirasakan, dijalani mudah aja kok uh, uh, ya Benar Oke okay, thank you Betul. sis Lenny Sama-sama Oke okay guys sudah selesai videonya Dan saya nggak nonton sampai full Jadi buat teman-teman semua yang mau nonton fullnya Langsung aja klik di link di deskripsi Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang di-share Oleh orang-orang Indonesia yang tinggal di Malaysia Dan Masya Allah banyak sekali penjelasan-penjelasan Yang Ya, membuat saya tuh kayak wow banget seperti itu, terutama di sini adalah fasilitas istilahnya yang pertama itu tadi makanan ya, dan juga fasilitas umumnya kayak taman ya kan seperti itu, dan juga rumah sakitnya ada juga istilahnya yang karena tagihan listrik, tagihan airnya juga murah gitu kan, dan masya Allah banyak sekali teman-teman sekalian, dan itulah istilahnya yang dialami oleh mereka, orang-orang Indonesia yang tinggal di sana ya, suaminya orang sana juga ataupun orang. Indonesia yang tinggal di sana seperti itu banyak juga yang suka karena situasinya ya kondisinya antriannya disiplinnya dan lain sebagainya dan itu menjadi contoh baik bagi kita semua jadi apa-apapun kalau kita istilahnya menyambut seseorang ataupun melihat lingkungannya itu baik maka kita akan menjadi baik tapi kalau lingkungannya buruk kita akan juga menjadi buruk, ya, tergantung daripada kekuatan kita, kekuatan iman, dan takwa kita seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya channel Ikawulan dari channel guys. Link-nya ada di deskripsi, ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.